It, but I need good night sleep get out. Oh, nasi goreng, kecap manis. Hi guys, kembali lagi di channel Sid by Dwi. Apa kabar para penjahat Mama Gemoy? Bang Jen harap kalian baik-baik sayang. Kali ini, Bang Jenaka akan mereview alur film yang berjudul Minions The Rise of Gru Yang mana film ini menceritakan tentang mimpi bocah 12 tahun untuk menjadi penjahat terhebat di dunia Ya, merupakan film komedi animasi tahun 2022 Gimana keseruannya daripada pelong pelongo-pelongo mikir isi dompet yang hanya KTP dan kartu BPJS Mending cus ke alurnya guys Ya ini adalah grup pria tinggi botak, tubuh yang lebar dan kuat Guru juga sangat cerdas Lalu yang ini Kevin, suka mengolok-olok dan menggoda orang Kemudian ini adalah stud, menyenangkan, ramah, cerdas dan lucu Dia dianggap pemalas, lebih suka bersantai dan bermain Ya Bob Minions, yang lebih kekanak-kanakan dibandingkan kebanyakan Minion lainnya Dia digambarkan sebagai adik kecil dan yang ini Otto digambarkan sebagai orang yang cerewet, mudah terganggu dan dia menyukai batu peliharaannya yang ia tukarkan dengan batu zodiak. Nice. Film diawali umpliarkan suasana kota yang sangat ramai, lalu ada seorang perempuan berambut keribu dikejar oleh para ahli anti penjahat. Tapi rambut keribo itu berhasil kabur dan keribo pun mendatangi markasnya yang sangat rahasia. Ya, bernama Bell Bottom yang ditunggu para anggota Vicesick yang bernama Stronghold, Noncuts, Venden dan ketua legendnya bernama Wolf Crackless. Mereka mencuri peta batu zodiak legendaris. Good work. Pagi pun tiba, di mana anggota fesesek terbang menuju Beijing untuk mencari kalung zodiak tersebut. Tak lama kemudian, Walt pun menemukan lokasi dan membuka tempat tersebut. Lalu, Walt pun memasuki gua itu, dan <SILENCIO> ya, terjatuh ke tempat di mana kalung zodiak berada. Saat Walt akan mengambil kalung zodiak itu. <SILENCIO> Tiba-tiba ada segerombolan tikus besi yang menyerang, tapi dengan mudahnya Walt pun mengalahkannya. Dan Walt pun berhasil mengambil kalung zodiak itu, dan kekuatan zodiak pun berhasil masuk ke dalam kalung itu. Kemudian, Walt pun keluar dari tempat tersebut. Namun, Walt dikagetkan dengan para tikus besi yang menunggu untuk menyerang Walt. Namun, dengan cepat, Walt berhasil menghindar. Dan Walt pun memberitahu para anggota Facesic untuk menjemputnya. Walt pun berhasil ditarik, tapi sayangnya... Sungguh terlalu Film pun baru dimulai Film dimulai seorang anak berumur 12 tahun Yang bernama Guru berada di dalam kelas Lalu gurunya pun menanyakan kepada semua murid di sana Cita-citanya saat dewasa Guru pun menjawab akan menjadi penjahat super Tak lama kemudian Guru pulang sekolah Dijemput para tiga Minions kecil Dan mereka pun menuju ke bioskop Setibanya mereka di ruang bioskop Guru melempar sesuatu Ya bola beracun Agar Guru bisa tenang menonton Dengan 3 minions tanpa keramaian Kemudian Guru dengan 3 minions Bermain game dengan curang Agar mendapat bonus yang banyak Sesampai di rumah Guru mengecek kotak pos Dan menemukan sebuah rekaman dari Faisesik Dan Guru segera mendengarkannya Ya ternyata oh ternyata itu adalah undangan wawancara. Selesai mendengar rekaman tersebut terjadilah ledakan pada kaset itu. Setelah itu grup pun memasuki rumah dan segera ke markasnya di bawah tanah. Terdapat banyak para minion sedang bekerja. Lalu, Grup pun mengumpulkan para Minions dan mengabarkan bahwa Guru diundang wawancara oleh para anggota Faisesik. Minions yang mendengar itu semua mendukung dan para Minions pun mengatakan. <laughs> <tik> Akan tetapi, Guru tidak menyukai sebutan tersebut. Lalu, Grup pun meninggalkan tempat itu dan beristirahat. Gru yang sedang berada di kamarnya melihat poster Faisesik. Lalu, Gru dikagetkan dengan para Minions yang ingin tidur bersamanya. Jadilah tempat tidur Gru sempit. Oh, meyola, nasi goreng, Ketap manis. Oke, okay, fine. It's tonight. Oh, <laughs> terima kasih. <laughs> oh, Pagi pun tiba dan ada sebuah berita di TV yang mana Vesssek akan mengeluarkan kekuatan zodiaknya pada tahun baru Cina dan akan membuat anti penjahat kalah sehingga Vesssek yang menjadi terkuat sedunia. Si Walt yang melihat itu merasa marah karena Walt dibuang begitu saja oleh Bell. Kemudian Walt menghajar anak buahnya yang meminta bayaran. Lesson two, the Belgian five NOSE pit. the Lithuanian Sementara itu, Gru yang lagi bahagia bersiap akan wawancara Saat akan berangkat, tiga Minions memaksa untuk ikut Namun Gru menolaknya lalu pergi Tanpa Gru sadari, Minions itu mengikutinya Gru yang sudah sampai di studio musik pun mengatakan Sandy yang diberitahu Bell. Lalu Grup pun diberi kaset untuk diputar di dalam lift. Tiba-tiba Dokter Navario memberi senjata kepada Grup. Tak menunggu waktu lama, Grup berada di markas Vaysekic dan berada di antara orang gagah yang menakutkan yang juga mengikuti wawancara. Kemudian Grup orang pertama yang dipanggil melihat para anggota Vaysekic. Bel yang melihat grup pun heran karena guru seorang anak kecil lalu grup pun ditolak dan disuruh pulang. Guru yang melihat kekacauan peserta lain tiba-tiba guru mengambil kalung zodiak menggunakan senjata yang diberi Dr. Navario dan guru berhasil dan segera kabur. Sesampai di luar, Gru kaget dengan para Minions di sana. Tak menunggu waktu lama, Gru dan Minions kabur. Dan ternyata, Faisesik mengejarnya. Lalu, dan salah satu anggota Faisesik mengejar Gru. Gru yang berusaha menyalakan roket di sepedanya itu tak kunjung bisa hingga... <tuh> Guru dan Minions jatuh dari tangga. Gru yang melihat Otto memegang kalung tersebut menyuruh segera pulang dan Guru akan mengalihkan para Facesic. Akhirnya Gru berhasil menghindar dan sampai di rumahnya. Tiba-tiba Otto datang, tapi malangnya batu sodak itu Otto tukar dengan batu mainan. Mendengar itu, Gru pun marah. Gru akan mencari batu sendiri dan juga memecat para Minions. Saat Gru keluar, Kevin Minions menahannya, tapi Gru tetap menolak. Saat itu juga, Kevin Minions melihat Gru diculik dan penculik tersebut kabur. Ternyata, oh ternyata, penculik tersebut adalah Walt yang mengira kalung zodiak berada di tangan Guru. Walt pun memaksa Guru untuk memberikan kalung zodiak itu karena kalung itu tertukar dengan konyolnya Guru memberikan batu mainan pada Walt. Melihat itu, Walt sangat marah dan memaksa Guru menelepon para antek-anteknya. Di sisi lain, Kevin dan para minions yang mengangkat telepon itu, lalu Walt menyuruh para minions membawa kalung itu ke San Francisco dalam waktu dua hari. Jika tidak, Walt akan membunuh Gru. Para minions yang mendengar itu pun panik, terutama Otto yang merasa bersalah. Kevin pun memaksa Otto mengingatnya, dan Otto pun mengingatnya dan memberitahu ciri-cirinya. La, la, la, la, la, Otto, okay. okay. hmm. la dan empat Minions pun bergegas menemui anak kribo itu. Tapi yang menemui anak keribu hanya tiga Minions. Sedangkan Otto yang masih di luar tak sengaja melihat batu dipakai oleh paman anak kribo Dan Otto langsung mengejar dengan kendaraan yang ada. <SILENCIO> tak lama kemudian, tiga Minions melihat bus yang tertuliskan San Francisco langsung mengejarnya tanpa berpikir Otto berada di mana. <SILENCIO> Di sisi lain, penjahat Faisesik bersiap untuk melakukan penyerangan di rumah Geru Sementara 3 Minions yang sudah sampai di bandara tidak diperbolehkan masuk Namun dengan akal Kevin, 3 Minions pun menyamar menjadi pilot <tik> Kekacauan pesawat pun terjadi dikarenakan yang mengendalikan pesawat itu para Minions <tik> Di sisi lain, Guru tengah diikat dan Walt memberi waktu 48 jam Jika batu itu tidak sampai, maka Guru akan dibunuh sedangkan Otto yang memakai sepeda terus mengejar pria keribau itu dan Otto tidak sadar sudah melewati beberapa kota. Sementara itu Kevin dan kawan-kawan melihat peta. Ternyata sebentar lagi tiga minus akan sampai di rumah Walt dan akhirnya tiga minus pun sampai. Tiga minus melihat rumah Walt dijaga oleh anak buahnya. Pada akhirnya mereka pun menyaman sebagai pot bunga. Namun itu semua hanya sia-sia. Tiga Minions itu ketahuan oleh anak buah Walt. Dan tiga Minions pun kabur terjadilah kejar-kejaran segokil-gokilnya. Tiga Minions pun terpojok lalu dihajar oleh anak buah Walt. Ibu-ibu yang berada di ruangan sedang mengobati pasiennya hanya melihat. Kemudian ibu itu pun menolong tiga Minions dan terjadilah baku hantam dengan pengawal Walt. Dan anak buah Walt pun tepar. Tiga minions meminta diajari ilmu kungfunya Tiga minions pun memohon menggunakan wajah papi yesnya Melihat itu, ibu pun menerimanya. Di sisi lain, di rumah Gru kini diserang oleh Faisesik dan memaksanya memberitahu keberadaan Gru. Dengan polosnya, salah satu minus pun memberitahu keberadaan Gru. Hari pertama, tiga minus berlatih dan melakukan gerakan dengan konyol, dan bertarung dengan boneka. Halo, Fred. Sementara Walt kini anak buahnya mengundurkan diri dan pergi meninggalkan Walt. Walt yang merasa kesepian memutuskan untuk menjadikan Gru sebagai partnernya. Di sisi lain, Otto kini telah berhasil mendapatkan kalung itu dan juga meminta diantar ke San Francisco. Sedangkan Gru kini berada di kolam buaya, Gru yang tengah menyelamatkan Walt dari kolam buaya jantan. Tak lama kemudian, guru mengatakan bahwa Walt adalah salah satu penjahat favoritnya. Hari berikutnya, tiga minions berlatih, teriakan maut, dan minions pun terpental. <SILENCIO> Hari demi hari mereka berlatih agar bisa menyelamatkan mini bossnya. Dan pada akhirnya mereka bisa dan langsung meninggalkan tempat itu tanpa pamit. <SILENCIO> Kali ini Guru melakukan misi pertamanya bersama Walt. Dan mereka memasuki toko dan menyelinap ke dalam toilet. Oh ternyata di dalam toilet itu terdapat akses menuju Bank of Evil. Sesampai di dalam Walt pun bernegosiasi dengan penjaga di sana. Tiba-tiba, Walt pun melakukan sandiwara agar Guru melakukan aksinya mencuri di brankas. Kemudian, Guru mengambil kunci dari penjaga menggunakan pistol perkatnya. Setelah Guru berhasil membuka brankas dan mengambil barangnya, Walt dan Guru pun meninggalkan tempat itu. Yang dicuri oleh Guru hanya sebuah foto. Tiga Minions menyelinap di rumah Walt dengan jurus kungfunya. Bersamaan dengan itu, Faisesek juga di sana dan merusak rumah Walt. Mengetahui Walt tidak ada di rumah, Faisesek pun pergi melanjutkan pencariannya. Sementara Otto sudah sampai di San Francisco, di mana di sana diadakan tahun baru Imlek. Kini, Gru dan Walt pun kaget melihat rumahnya yang hancur. Walt merasa sakit hati akibat pengkhianatan Faisesik. Dan Walt pun juga menyerah dikarenakan Walt merasa tua. Gru yang mendengar keluh kesah Walt pun memberi semangat. Namun, Gru malah diusir oleh Walt. Gru pun pergi. You are a great bad guy. Di luar, Gru tanpa sengaja mendengar suara Otto. Kru yang melihat Otto yang menunggangi naga, Gru pun memanggilnya dan menghampiri Otto. Akhirnya, Gru pun bahagia dikarenakan Otto memberikan kalung zodiak tersebut. Gru mengajak Otto akan memberikan kalung pada Walt. Tiba-tiba, Sek mengetahui semua. Gru pun diikat dan kalung pun berhasil diambil oleh Belle. Di jam 12 malam mereka pun menyempurnakan kekuatannya dengan kalung zodiak dan fase seek satu persatu menjadi monster. Bahkan anti penjahat menembakinya menggunakan pistol pun tidak bisa mengalahkannya. Mereka pun mengikat grup di jam dinding raksasa. Lalu muncullah tiga minions yang akan menolong grup. Oh, <laughs> Namun, Bill yang melihatnya segera mengubah 3 minions menjadi mini monster. Tiba-tiba Walt datang dari kobaran api untuk membalas dendam para Vice dan terjadilah. sedangkan tiga minions dikejar oleh anggota Facesick Kevin minions yang terjebak segera mengeluarkan jurus teriakan mautnya yang diajari oleh ibu-ibu kungfu itu dan dua minions pun sama menggunakan jurus masing-masing. yang melihat grup berada di sana segera menolongnya. Namun salah satu anggota Phasisek mengetahuinya dan terjadilah. <SILENCIO> Isi lain Wald yang tengah berhadapan dengan Bell berusaha mengambil kalung zodiak itu. Namun <SILENCIO> Bell mengeluarkan api dari mulutnya kepada Walt dan akhirnya Walt pun modar Phasisek akan menghampiri grup dengan cepat 3 minus menghadangnya dan mengeluarkan teriakan maut. <SILENCIO> Dan pada akhirnya Face Shake menjadi tikus god. Dan tiga Minions pun kembali ke aslinya. Namun tidak bagi Bob tetap Minions berbulu ayam. Pagi pun tiba di mana pemakaman Walt dilaksanakan. Guru tengah-tengah membacakan pidato tiba-tiba Guru melihat Walt. Di sisi Minions kini membawa peti mati tapi... Ya isi peti itu hanya buah pisang. Ternyata Walt masih hidup karena Walt memasukkan kematiannya untuk menghindari pihak berwenang. Dan film pun tamat. Ya, kota dalam film ini semakin dewasa, lingkaran hidup semakin sempit. Sahabat-sahabat tersisa semakin sedikit. Hanya yang terbaik akan bertahan. Saya bangjan pamit undur diri, sampai jumpa kembali. With face, Want to something cool? <tong>